Halo sahabat Homes Studio, Perkenalkan nama saya Meliana. Kalau dalam video sebelumnya kita kenalan sedikit tentang emet abbreviation. Kita akan coba pakai lagi ya, karena di video ini kita akan bahas tentang call span sama row span. Seperti merge itu ya, merge kolomnya. Saya akan pakai emet abbreviation supaya cepat. Table, lebih besar. PR, lebih besar, kemudian TD. Nah, di TD-nya ini saya ingin kasih angka 1, 2, 3, 4, 5, yang diulang sebanyak 5 kali. Lalu, row-nya saya akan ulang juga sebanyak 5 kali. Apa nah, Hasilnya saya akan dapat tabel seperti ini. Wah oh, cepet banget ya, ekspres kali. Di sini saya akan berikan bordernya 1 pixel. Lalu saya juga akan atur lainnya Untuk tabel ini saya taruh bagian center. Supaya nanti tidak dempet-dempetan isiannya. Saya beri cell padding. Sebanyak 50 pixel. Jadi nanti saya akan dapat tabel seperti ini. Call span dan draw span yang kita pelajari di video ini itu untuk merge. Jadi misalkan kita akan merge kolom 1 dan 2 menjadi satu kesatuan. Bagaimana caranya? Caranya kita akan ketik di sini atribut span. Berarti kolomnya kita mau satukan. Jumlah kolom yang mau kita satukan adalah dua. Kita akan menyatukan td ini dan ini ya. Berarti Td ini tidak diperlukan lagi. Sementara kita tampilkan dulu ya teman-teman. Kalau kita tidak hilangkan bagian ini, maka dia dianggapnya seperti ini. Ya, jadi kayak kelebihan Td. Tapi kalau kita hilangkan, saya akan hide ini menggunakan comment. Maka hasilnya kita akan dapat kolom yang di merge kolom ini dan kolom sebelahnya ini di merge jadi satu kesatuan. Ya, tadi duanya saya hilangkan supaya tidak dianggap kelebihan kolom. Yang berikutnya kita akan pelajari tentang uh, row span. Row span itu berarti ini kita akan uh, row span dua baris ini ya. Untuk itu kita perlu ketikan di sini Rouge pen, jumlahnya dua. Kalau kita lihat hasilnya, maka di sini akan ada kelebihan seperti ini, ya, karena ini ditabrak oleh rouge nya Untuk menghilangkannya, saya akan berikan komen pada bagian ini, karena ini yang disatukan, sehingga Hasilnya tampilannya seperti ini. Ini rose pen dan ini coles pen. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.